Telefon telefon telefon. Ling. Iya, dia! Dio. <tuk> kemana? eh ada sebelah kanan. Oh, oh, kita wih kita tadi guys kurang tinggal gerawan kayaknya lama. Bisa Mang. Yuk, nakadenya ya, we yuk. mau oh, no, itu mah cenak kadipeun nu lain mah. Yang yang Dani Dani sungkul kadibiar. Ayo. Heeh, ke panggih di ditu. Hah? Hmm? Eta jalan datar eta. Yuk. Ini bau dorong Hah. Hadinya. Oh. Hah. Kala ni seleng kedingan lantain, nis. Kanu luhur nis. Iya. Heeh. Tanoh tah. Hmm. Iya. Ya. Ya semang. Itu jurug di hade gitu. Jangan, Bang. Rigasi, Mang. <SILENCIO> mau terus ada itu, Mahimo.